dikatakan oleh guru kiai Haji Bahar Jamil kepada beliau dengan segala hormat waktu dan tempat di Persir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal Hamdaywa fi ni'amahu wa yuka mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yan baghiri jaladi wajika wa azimi sultanik Subhanaka la nuhsithana an alaika anta kama asnayta ala napsik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama sallit ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Wa tasliman kathiran tayiban mubarakan bih Amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla Wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla Terima kasih kepada ibu pengatur acara memberikan waktu Terima kasih kepada Adinda Guru Nasrullah pengasuh Majlis Ta'lim Ta mengundang ulun untuk datang ke tempat ini Memberikan ceramah agama dalam peringatan maulid Rasul Sallallahu SAW Para habaib cucu Rasulullah dan para alim ulama, guru agama Seluruh hadirin sekalian Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku yang berbahagia Rahimahkumullah Puji syukur kita Kehadiran Allah SWT Dengan rahmat Allah, taufik dan hidayah kepada kita Sore hari ini, kemarian ini kita dipertemukan Allah di majlis yang penuh mubarakah ini, yakni majlis peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nikmat sihat walafiyah, taubeh hidayah kita bisa berkumpul bersama-sama, niat dan tujuan kita sama takzim lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam tercurah dan terlimpah karibaan kita, junjungan kita. Nabi Besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Rahimakumullah Ulun sudah izin Dengan Yang Mulia Habib duduk di atas ini Dan minta reda kepada simen semua Disiapkan kursi Duduk di atas Jadi oleh itu Karena giliran ulun naik Ini seperti khatib Khatib itu Kalau sudah dipanggil oleh Bilal Maksudnya diterangkan Bilal bahwa sampai masanya naik ke atas mimbar Lalu naik ke atas Kalau Hatip itu Uranga muda mintuha di bawah Ada tau urusan Gilirannya Ya kalau eh, Menciling itu mintuha jangan On mulai sudah Pada hari ini kita bangga Dan bersyukur Berkumpul Zuriat min rasulullah saw yang diperingati adalah Sayyidina muhammad saw hadir di tengah-tengah kita zuriat nasab min rasulullah ini bersyukur alhamdulillah kita Pian di sini semuanya amin Ulun tahun 42 ini tadi sudah bagi banyu, bagi telur, tapi bayar. Iya Nah, ini ada lagi. Ini jadi jangan dieterat sedikit pun ini cucu rasulullah. Cucur rasulullah ke ulu sungai bawa minyak harum. Ini supaya sunnah nabi itu jangan tenggelam. Karena nabi itu sangat dicintai sidin ada tiga macam. Yang pertama kuratul ain fil ibadah umur satu sangat cinta dengan ibadah Rasulullah luar biasa wajib maupun sunat sampai bengkak kaki beliau yang kedua sangat dibanggakan oleh Rasulullah adalah perempuan untung kalau pian artinya Nabi Suka Bini Sidin 9, kami 4 buruk siku Yang kedua di bawahan insyaallah hon ba amin mudahan dan kabul kemudian yang ketiga aktif ini harum nah harum Rasulullah suka harum bahkan Sidin bermajlis Rasulullah di hadapan para sahabat membanam dupa garuk hari ini kan ada garuknya dimana nanti dupanya Oh di belakang bujur juga itu ulun biasanya orang membanam dupa paru huruk ke situ bukan karena ketujuk, masuk ke tengurukan annawi masuk, oh, jadi harum itu sunnah nah, apalagi minyak harum di wahabib ditambah guru baharan jamil ulun memuliakan cucu rasulullah, ini ulun bacakan ayat quran mudahan bibinian memakai laki sidin sayang hansuka berataan ini sudah terjadi hanya datang ngurubaran, no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi belum pandir kenapa sekarang kalau ini guru eh. baru dulu kalau ini minta tolongin pian Napa sekarang laki ulun. Emang kau situ guring suka lah pian Nah, ini ulun banyak ya, Ini pian nu kami itu ada. Urang tuh bini dua. Maaf pelanan dua genakan aja jenis pupuan. Sayangnya malah pian belajar kena. Yang supaya bini pian to guring sakalambu betiga Pian Nah. Nih nang balom, jadi bibinian jangan sakit hati. Minyak harum nih bu ay, kena dibawa lah. Uh abahnya, kabini anum tu jangan berbau hapak berbau nang. Nih awak bau masam, jangan. Nih dibawa. Padahal betiop sudah. Kami kita coba nih. ayatnya tu dalam surah Yasin, tapi nggak ada nyembetakan di sini. Aina berduaan nih sekali dipakai oleh nalaki eh nambit nalaki K kita ingat sini aja loh, nikam. kenapa pian jadi berubah lawan ulun semalam kesayangan lawan ulun aku minta maaf minta aku bukan tak sudi lagi melihat wajahmu tidak kenapa bini Tuhan tak bayang terus di hadapan nah Kena ulun bacakan Jadi ini asal 20 bisa salahin nenek Jangan disempat larang. Imbah ini ulun belum belum tentu lagi masuk majelis alim ini nih, lah. Nah, umur parak banyolan mati sudah. Nah sekarang kita ini bahan cap aja gini parak puluh empat, sudah. Nah ulun nih, mbah ini imbah ini. Kadang bulik ka bini tuha kan nurunuman bini kasih bini bini ulun bini tuha maksudnya bini anum kada da nah ada tuh tuha 60-an juga, 60 juga. bulik sini ke banjar lagi malam ini kan kegiatan banjar baru tiap malam kamis nah isok kanyar ke banjar masin malam jumat acara di Tata bangkal Jumat kena, hanya boleh ke rumah. Mulai hari Ahad sudah turun, Han, jadi guru kayak itu. Tuh, bini jaga mata mana laki Kok ini? Nah, ini nah sekarang pian dengarkan baik-baik. Kita ini mengambil pendapat-pendapat ulama, orang-orang kita, orang-orang kita ini ya, orang kita pada umumnya di sini. Mazhab Syafi'i dulu. Aliki sama Nabi hambali itu sama pada cinta Maulid seberat Ini memakai satu hadis Rasulullah yang pernah beliau bahkan di depan umat manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, kita biar ul ulama. A ikuti olehmu akan orang-orang alim. Perintah. Ini orang yang dipakai sebutin ayat Allah nih. In kuntum Bila cinta Allah, ikuti aku. Jadi berarti perintah itu cuma menyuruh mengikuti rasul. Kalau tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Rasul Tidak perlu dilakukan Buat apa ramai-ramai maulid Tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya Bahkan itu buang-buang duit, buang-buang harta, mubazir, ujarnya. Ada kita, bukan cuma satu ayat itu saja bicara Tapi hadis Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan manusia Khutbah ini ditulis oleh al-alim, al-allamah, al-muhaddis, al, al, al, al mufaqih al-faqih Siapa? Cucu Rasulullah Siapa? Sayyid Abu Bakar Syata Penuh pengarang i'an atau talibin Jangan dianggap itu kada ahli hadis Muhaddis bil Mecca Sini menulis khutbah ini Ya nas hai manusia Ittabi'ul ulama' Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di Hadis, tapi ulama yang melakukan Rasulullah perintah, itabiul ulama ikuti ulama itu. Fa karena sesungguhnya ulama suruh judulnya lampu-lampu yang menerangi di muka bumi ini, lampu-lampu nih lampu-lampu tuh jamak yang menerangi di muka bumi. Siapa dia? Ulama. Ulama ini sudah ditakrifkan al alim orangnya alim mengamalkan ilmunya. Lah, alim ini mengamalkan ilmunya itu ulama. Kalau masalah kealimannya ini cukup sekedar bayangan kayak ini aja nah. Imam Sayuti, Syih Abu Bakar, Imam Sayuti Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti, beliau salah satu ulama yang mempatuakan yang membuatkan hukum supaya umat manusia tidak keraguan lagi bahawa maulid ini dihukumkan oleh beliau bid'atun hasanah bid'ah yang diberikan pahala melakukannya kenapa beliau berani mempatuakan ini beliau tidak berselisihan dengan Imam Siddin siapa Imam Siddin? Syafi'i Rahimahullah kita yang hadir ini semua insyaAllah juga Imam kita Syafi'i Syafi'i Imam Syafi'i menetapkan dengan kawait sidin barang sesuatu yang tidak berselisihan dengan Al-Qur'an, tidak berselisihan dengan hadis, hadza atau mahmudah ini bid'ah yang dipuji. Tapi bila yukhaliku kitaban wa sunnah, bila berselisihan dengan kitab dan sunnah, maka hukumnya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela. Oleh itu Imam Syafi'i mengontrol, melihat, memandang bahawa peringatan maulid la yukhalipu kitabat wala sunnatan, tidak bersilisian kitab dan tidak bersilisian sunnah maka bidah Bidah bid'ahasana bid itu baik dan berpahala kenapa sebab? lihat pertama ijitimah unnas berkumpul manusia ini berkumpul hari ini Yo, orang Mataraman, orang matapura, orang bawahan takutik takutik Benuhalat, Jamil, Martapura kumpul di sini. Adakah ini Mukhaliful Kitab? Uh, jalin uhuah, tali persaudaraan. Ziarah manziarahi. Kada baru bangali ngalih undang. Hari ini hari Rabu sore diadakan peringatan Maulid Nabi SAW bertempat di majelis Taklim yang diasuh oleh Dinda Guru Nasrullah. Akan hadir Guru Baharan bersama habaib Maapian Ya Allah imbas sembahyang yang bapur lagi aja lagi Kamu nama Uuuu uh, kademadangar kah Hari ini cara ma Guru Baharan Nah bertemuan Manya Adul Manya Amat Manya Kiple Bini Arwah arsat Ya kalau Nah Nih Siapa nak Manya Ijai Nah ya Allah bersalaman. Kadang nak baagak agak kantang, pare. sebuting, utas nanti beriria. ada nih kita -agak semua takzim satu. Apakah berkumpul ini ada tantangan dalam Islam? Tidak. Yang kedua wakira atumata ya Sarah minal Quran dibaca Quran apakah baca Quran di tengah-tengah orang banyak itu dilarang malah di Quran sudah diperingatkan Allah wa ida kodi al-qur'an wari-wari bila dibaca orang Quran first Tamiulah, dengarkan oleh kamu. Lalu bagi orang yang membaca Quran, dengarkan tuh jama, jama, sami o, istami a, istami, a, istami dengarkan oleh kamu. Tentu ayat itu menunjukkan bahwa Saya baca Quran dari surah kanan. Ya kalau Pian mengaji seurangan di rumah Siapa tuh ngedang Laki mati Yasin Surangan Tapi di tengah orang banyak Jaga ujar Allah La'al Was Lahu Wa mengaji hanya kore suaranya bagus nyaman menangan maaf nak ada bagus suara lalakum <tik> turhamun <tik> bukahan di ditanggah anak tahu siapa mengaji dua yang ketiga kiraatul akhbar pi'mabdai abrin amrin nabi s.a.w. dibaca tentang sejarah-sejarah isi di dalamnya kapan Rasulullah itu diciptakan waduh, siapa yang paling awal diciptakan ada di dalam maulid simtodurar ada di dalam mulut Dibai, ada di dalam mulut berjanji, yang menulis ini kada orang uhuk, seberatan alim, mengarang simtodurar cucu Rasulullah, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi, -Al beliau alim luar biasa, hafal beberapa hadis beberapa ayat Quran, hafal itu menulis nih itu nah kita iringi imam sayuti yang mempatuakan hukum seratus ribu, ribu hadis hafal. orang yang membahas sekarang yuk angkat tangan kalau hafal seratus ribu maju ke depan ini nah, hafal guru ay, baca hanya tiga menggetar Nih lalu ini tiga macam setelah tiga macam silaturahmi baca Quran kemudian baca riwayat khabar yang keempat, sumayu disiapkan makanan. Kita kada bakal piring hari ini, bau bungkus sudah nyaman membawa bulik. cucu terasa tamakan bertahan di rumah. Kita di sini kita enang kanyang parut, maka kanyangan sehingga kajaman berhira sekalinya. dapat tambah terus makan? Amun ini bungkusannya nih apa artinya? Jangan memandang banyak sedikitnya, jangan memandang ganal halusnya, barakahnya ya kata bawa bo, pulih ke rumah beri makannya cucu na, buntat. Na, batat. Na, na, nah buntat nah ini buntat nah ini pambabal laki yang ada hakun kalanggar suapik nah ah abahnya dibentas nih jangan kaito itu malah banget sari nah bo kemudian ini semua wa insyadu syain minal madainabawiyah di saat peringatan Maulid Tujar Syekh Abu Bakar, Imam Sayuti dibawakan syair-syair kenabian. Walau luar biasa, Imam Sayuti, syair kenabian itu apa misalnya? Ya Sayyidah, santan, tiyah, bab, Ya Seyda Sabdillah, hamba Ya Man Allah, Ya Man Allah, Ya Man Allah Rosulillahmi Taqwa. syair air kanabian lalu ujar Imam sayuti masih kurang semangat, kurang gembira lalu dibawa lagi alat musik yang halal dalam agama bihay suyak tadi surur bizalikal yaum tambah senang, tambah gembira saat peringatan Maulid. sumerak, bahagia senang, tambah lagi gandang yang halal La bak sabihi tidak apa-apa menggabungkan itu untuk menambah kegembiraan wah oh. ting ting tang Hmm, utang 20 juta kan ingat lagi Nah Jelas sudah Silahkan Anda tidak mau lihat Silahkan Anda mengatakan bid'ah Silahkan Anda cuma Quran dan hadis yang dibaca Tidak mengikuti ulama Tidak bertentangan dengan kami Silahkan ikam-ikam aku-aku Sudah kadebo-kadebo-kadebo halal Kita bukan nak mulut peraya Kami menyebutnya datang Malahan sepiring kadebenaran kami ada ngalih, ngalih ya ada jadi kadang usah tangkar kita punya dalil punya keterangan dan hadis yang kita pegang ini sekarang satu ulama siapa nama beliau Makruf Al-Karhi Sirrah Man hayya ath'aman siapa menyiapkan makanan li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam menyiapkan makanan karena untuk orang bekas membaca maulid nabi wa jamaa ikhwanan kumpulkan kawan-kawan wa -kawan. auqada nyalakan lampu walaupun siang tetap belampu terang kemudian kalau bisa jadi dan pakai baju yang baru-baru dan baju hanyar baju hanyar nukar isok tagih laki ke pian bila kada hakun peraya wata dan pakai dupa saat peringatan Maulid taburkan harum dupa dupa tidak ada wataat atara bahkan tambah minyak harum modal cuma Rp20.000 dibawakan Habib dibacakan kuru jamil jangan kau orang mau lihat kada sing minyak haruman bapak kawan awak bau kada karuan timbul orang diga karena sekarang sudah kada musim Bamaskar sidin batukop maskarnya maskernya lawan tangan Sungguh terlalu Di sampingku bau katiaknya bau Awaknya bau mahong, Wah Pakai minyak harum Ini sunnah Nabi Ya Allah Ulun pakai minyak harum Bukan maagaki orang Mudahan harum ulun tercium Lawan kawan Apalagi laki Kuk Sampai jam satu kada kawa guring, rimut rimut hidung kaya tikus marmut. Karena bini dihingga minyak harum bawa nabi. Hmm, dimapa lakiku tiap malam guring di kursi. Oh, lakiku karena babian guring di kursi aku oh, ada kawal di kalambo kenapa amun oh, dalam kalambu kaya botohi kucing wow kenapa ini dia oh kalinya memakai popor basah popor basahnya nanti di jamur kada karing 2 hari, -hari. coba ini nah kanakan, pulang kanakan, kanakan nih dia di sekolah kada gak di sekolah jadi buntat beneran Ujar Imamuna Syafi'i Man kan ibu Barang siapa banyak harumnya Zadaklu bertambah Kepintarannya Amin Jangan piantulak Kati ke masuk ke dalam lukal belajaran guru kada karuan nang masuk beratan bau kambing beratan Allahu akbar anak pintar hendak tagih mamapian ya harom ini bila kesakulan politik nah katia ya. nah, <guruh> <guruh> <guruh> <guruh> kenapa nyaman ini bukan cing-ing Hai Ujjur Guru alam tarakai Napa nih bu-bu hentuk Allah Allah ni bu <laughs> tak atar semua itu takziman limaulidihin sallallahu alaihi wasallam niat seberataan untuk takzim bagi Rasulullah SAW. ingat semuanya bu, semua yang tadi karena memuliakan Rasulullah tidak untuk agak-agakan, tidak untuk ria -riaan. semua karena apalagi merasakan dan menghayati pada saat kita baca maulid asrakal, mudahan Nur Nabi Muhammad hadir di tengah kita pakai Hah, ini pian dua botol nih setahun kadang berteman guru bahaya kadang habis hadang dulu. Ini kada kada cukup dipai nini insyaallah kada cukup. <tuh> nah, bila semua niat seperti itu, hasyarahullahu yaumil qiyamah akan dihalau Allah nanti padang masyar ma'al firqatil ula berserta gulungan orang yang terdepan yang terlebih kemuka. Siapa dia? minan Minannabiyyin parana nabi, maka orang wali dahulu. Rabi'ina <tuh> syakirin kuata wafana muslimin nubazminal aminin bizumratis sabiqin ulun ingat di martapura tu bahari kaum kaum martapura tu lamak sidin uma suara sidin ya allah ranggau Rambi syair Rambi ya Allah merahimin ya Rahman rahimin ya Rahman rahimin Farij ala -al muslimin misalnya orang tua ya Rahman rahimin ya Rahman rahimin ya Rahman rahimin Farij ala -al muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya Rahman rahimin Ya arhamar rahimin Rabbina syakirin wa ta'ana muslimin nub'as minal aminin fi sabiqin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijalan muslimin insyaallah kita yang hadir semuanya dengan niat Lillahi subhanahu wa ta'ala Li ta'zimi li rasulillah Kita diholau kepada masyar bersama para nabi Amin Satu lagi Dua ulama barang malai hari ini ulama Telah berkata seorang ulama besar Imam Pakhruddin Ar-Razi Beliau ini Semasa hidup beliau Tersendiri Maksudnya Sidin yang ke depan Ulama-ulama lain banyak berguru lawan Sidin Sidin berkata dan Tidak ada seseorang yang membaca maulid atas uyah. Tahu ya? Garam. Pendu uyah tadi lah. Adalah. guru Ini uyah diandak. Di mana? Di muka orang baca maulid. Berapa guru? Sekilo saurang oh habis batimbun majis salim nah halus gen. karena hidup ini sugi pangkat tinggi presiden rakyat biasa bila tak tinggal uyah hambar ya lah takut nih presiden pian. julungi gangan kadesi uyahan marah saya si ini kurang garamnya ya mau kada mau cinta uyah berataan banyak orang di Jawa tuh bola uyah kita nang memakan di sini kayak apa apa orang maulah kada melihat juga kita biar dilincai si non betis gitu Kalau melihat juga, alah. Nah satu, alpurrin atau gandum. Kita di bawahan sini kada gandum. Kita di sini makan beras anak makan baras, makan nasi, makan baras tuh kucing. Jangan sarik cula. Baras tuh dimasak dulu, baru jadi nasi. Betul tidak? No, nah, kau makan barasnya? Kucing nah makan baras kali berhira, berhembur kucing di bawah gunung. kayak <tai> kucing di bawah gunung, ya Allah. No, nah, pintar ya Allah, cocokanmu dan jadi orang alim beritaan. Insya Allah, berapa ikung tuan guru di bawahan ini kan negara Nusantara tuh mati. Karena saya hidup-hidup bela lewasan. Variannya hidup juga, pian nih, Darussalam, pintar, boleh karena Nawajaguna sudah inggi guru ulun halus-halus depan pian waktu kayak guru ceramah nena ya Allah karim mana lah. <guluh> amin amin amin amin ulun pian takutan banan nuka kanak lah di Jamil tuli kan Dewani manggara takinya kan Dewani. Soalnya nanti ha ini wamanu amir Hununa kesrupil kalki. Siapa dipanjagi umur pasti dirusak Tuhan kejadiannya. Mata kademar lihat nampak. Lalu ya pak. Anu dulu. E, eh alhamdulillah. Kayak minum dulu. 2500 segelok. Saliwang talinga sirin sudah kena pula anak nukar untuk kesubaran Tupai pahis lalu nih, nih. eh iya eh iya nampak kaya si din sidin kesubaran kala lagi bajalan bersasar, bersuara bunyi, bapagapagat bakami kami beriritan ya Allah, siapa lain pada anak unyi-unyi ini kena kenalan mati kita, kalau dilincahnya jadi nih nampak semalam, murah nggak? ni ini lawan kekanakan ya Allah kanan oh ya Allah kenapa hendak pakai jantung burikan oh yo ini buntes nih kan orang penyariakan kayak itu nakai saya, enggak saya tetap biasa nih kenapa ini anak amat ini modelnya kamu lah ingat akan pintar eh kain duakan Habib Ade mendoakan sudah ada gampang disimbur sidin nak pulang tadi bertahan Borokka, cucu Rasulullah, itu kamu untungnya aku biar dikubur sini. Saya ke Yunan, Kok, kada gampang-gampang jus on min rasulillah, darah tuh bersambung taruh sampai kiamat. kada bahabisan itu, aman kita, anak siapa? Anak arwah ijak anak arwah samlan, Bapak dah habib, bubung ulang, tangkap kurang, kardisawad dua minggu, dia muntai. Bapak dah habib, bibeh, nongok habib, pada habib. Cari orang selesalahnya, membaca petiak anak akar ruang Ya Allah karim. Nah, jadi periksa hidung ya siapa. Hmm. Kayak guru barneu pada habib 12 belas tengkar Hidungnya lain. Nah, katawah waktunya jadi hari-hari dapat Las terus, kemudian ausain akar atau sesuatu yang lain. Napa nah, yang lain? Bena makulat nih makanan-makanan yang hadir semua. Ingatkan makulat. Kami habib nabi-mu pihak Allah kabar, kau nabi mustabat darunul akrab kami pihak. Kami ini sama naka kayak ini bang lu sinanya, menutatawaan orang. Anda kayak, Anda kayak itu pihak mengantukan. Nah, itu liur besambung bersambung. Nah kayak apa di cara main, balila pah kuriak kuriak, nang di cara main guring. Enggak ini ada kalau nang guringnya ya kalau guring gila benar. Nah, tapi ingat yang diandak nih mina makulat barang nanti makan. Nini ada anggur, ada jeruk limau. Nini habib sing singharatan megang Anu bepalaminan limau sebiji dada ada bakal pada aja. Iya, nah jalan beb kumpak kita. Kami takumpul di alimukim habib Mustafa Hadar guru Badan jamil guru ansari. Lain habib hari yo Allah ada bibinian nian untuk kami kami pada biasanya um, supaya senang, jadi nang mana nang berembangan dengan laki tak nang mana hutang ada ingat lagi mbak puli ke rumah ingat ayo, hutang lagi. Minal makulat barang yang dimakan, pakinahuk, nah, cuma syaratnya. Wa solli ilaihi minzalikal makul disalawati seberataan surah. Kalau tadi ulang lagi nah Ya Rabbil Salimana. Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ya alaihi ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli alaihi Muhammad wa ta'mina alkhair kun la mawlaqa ya rabbi salli alaihi semua makanan nang di kotak kotak yang ada di hadapan dia semua minuman setelah dibacakan salawat pa'innahu yattaribu berguncang dia walaupun kada kelihatan guncangan ini tapi jiwanya berguncang kagumnya mendengar salawat Rasulullah wala yastakiru tidak tenang ini makanan semua hatta yagfirallahu liakilihi sehingga diampuni Allah orang yang memakannya makanya nasi yang bekas kita baca salawat tadi Bawa pulang ke rumah kita ikhlas berkat Rasulullah cinta Nabi dosa kita diampuni Allah. Amin. Nah, terakhir wa in kuriyamulina bisam alamain bila dibaca Maulid atas air maksudnya ada banyak di depan. Nah aman syariban min siapa meminum air itu dakhala qalbahu alpunur masuk di hatinya seribu cahaya apalagi ditambah lagi pulang barokah sudah luar biasa tambah lagi doa Habib Guru Bahran jam insyaallah berkah semuanya nah auzubillahi minasyaitonir rajim yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشاد حبا لله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة yuhibbunahum ka'billah walladheena amanu waashadduhum bal lillah zu'inal linna syubbu syawaati minan nisaa'i wal banina wal innahu min sulaiman wa innahu bismillahi arrahmanir rahim allah ta'ala 'alayya wa tuuni muslimin إنه من سليمان وإنه بسم الله min Sulaiman, الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، wa atuni muslimin يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، rahim يرحمه، ta'ala يرحمه، wa atuni muslimin Nah, terakhir ini syair khitab kepada para habaib cucu Rasulullah yang ditulis oleh Imam Munasyri <coughs> Dengarkan baik-baik anak-anakku Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad Ya Rasulullah ya angla bayti Rasulullah ya angla bayti Rasulullah Fardun minallahi Allah fil Hai ahli rumahnya Rasulullah, hamba mencintai menghimpit semua Fardun min Allah, dari Allah fil Quran. Anza lahu kafakum kafakum mina azimil qadriyankum malamun sallallahu alaykum siapa tidak bersalawat atas pian wahai keluarga rasulullah la tidak sempurna sembahyangnya berarti kada membaca wa muhammad ya فرض من الله في القرآن أنزلن كفاكم, كفاكم من عظيم القلب أنكم من لم يصلي عليكم يا لابيت رسول الله من يصلي عليكم لا صلاة يا النبي السعيد العلبي لكم أنتوا يدي ففيرج القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi Al Al Muhammad Khairul uh, Ali Ya Allah, kabulkan hajat orang yang memakai minyak haram ini ya karim. Nah, satu biji dua puluh ribu rupiah bila bian kada nukari ulun nukari, sakut tekan. kalah bian nah, tolong bagiakan setiap. nah iya bontong nih bagiakan bila berdagang paling duit di dalam cilingannya nah salawi menjulungi kada berdosa niat sidakah keno habib kalau dua lima puluh ribu kada bang sulan sidakah lawan sidin bahadiyah nah begitu pohon saya, kada menangat kaya nah napa habib kada cukup biba insyaallah Aku belum, aku belum. Duit pas 20. Kalau hendak selawi kada bapak Tambah barokah. Ke yang membantu cucu Rasulullah kepada apa yang kotaknya tuh kan berkat pian simpannya ke rumah bayarin 50.000 ribu <tik> ya Allah insyaallah barakah coba-coba <tik> kulu man sallallahu mu'an maaf mohon ridha semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita di zahir dan batin kita ya Allah bismillahirrahmanirrahim wassolatu wassalamu ala sayidina muhammad ya Allah diberkahi sayidina muhammad rasulullah dengan berkat maulidnya rasulullah Ampuni kami semua yang hadir semua ya Allah zahir dan batin kami ya Allah bersihkan semua ya Allah murahkan rezeki dan kabulkan hajat kami ya Allah mudah engkau kumpulkan kami bersama sule dan bersama cucu-cucu suami di dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat doa untuk ini dimintakan kepada guru kiai Haji Bahran Jamil dan Fatihah. 10 ya ya ayo ayo Ayo, 10 Sudah kata dia, hansulan. Hansulan, hansulan. Eh? Dengan berakhirnya doa tadi, bakal berakhir pula acara pada hari ini: ulun selaku pembawa acara dan mewakili seluruh jemaah Majelis Tanglimeri Syadul Amin, memohon ampun dan maaf. Apabila ada kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya. Alhamdulillah. Kang